Halo, teman-teman! Wow, kembali lagi dengan channel ini, ya, teman-teman. Oh, ya, teman-teman, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, wow, kita menemukan mainan berwarna merah, teman-teman. Wow, mari kita ambil, teman-teman, dan kita akan cuci, ya, teman-teman. Oke, sudah menyediakan wadahnya, teman-teman. Wow, kita taruh sini, teman-teman. Wow, satu, dua. 3 4 5 6 7 8 9 Wow, ada 9 mainan teman-teman. Berwarna merah, teman-teman. Dan kita akan bersihkan ya, teman-teman. Oke, okay, let's go. Kita bersihkan, teman-teman. Wow, baik teman-teman Kita sudah berada di pencucian teman-teman Mari kita cuci mainan-mainan ini teman-teman Oke, kita mulai saja Yang pertama teman-teman Kita akan mencuci mainan ini teman-teman Wow Wow Sudah terlam Terlihat Bersih teman-teman Mobil Mixer teman-teman Kita taruh sini selanjutnya Wow Mobil Tanah teman-teman Kita taruh teman-teman Yang selanjutnya Sudah bersih Selanjutnya. Wow. Dump truck, teman-teman. Selanjutnya. Ekskavator, teman-teman. Selanjutnya. Wow, mobil keren atau mobil derek, teman-teman. Selanjutnya, wow, mobil arat berat selanjutnya. Mobil bus slender teman-teman Yang terakhir Mobil bus tayo teman-teman Atau gani teman-teman Oke teman-teman sudah selesai teman-teman, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.